Gang, welcome back to my channel Detective Slot Sepanyol si slot gacor hari ini Oke hari ini langsung saja ke spin turbo tiga pokok ya uh, Kali ini gue berencana nih guys ya Gue berencana itu mau buy spin buy spin terus saja ini. ya Kemarin itu kan cocoknya di luar tuh Ini Kali ini gue mau coba satu hal yang berbeda Yaitu buy spin buy spin terus ya Apakah uh, buy spin terus kita bisa gacor Kita saksikan aja kali ini ya jadi ini hari ini gua iseng-iseng aja sih sebenarnya jadi gua bawa modal 1 jutaan itu buat buy spin buy spin aja ya sahaja sahaja kita disini guys oke okay. ini gua coba di spin 30 kali oh iya yeah, gua gak gua gak uh, sebenernya gua gak, gua gak lupa sering ingatin kalian ya kalau gue itu mainnya di situs retro 777 guys ya 7-nya 3 kali Ingat 7-nya 3 kali ya Situs paling gasuk dan terpercaya. Lu menang berapa pasti dibayar di sini ya Linknya nanti gue cantumkan di kolom komentar Jadi langsung di klik linknya Langsung terus ke TKP bersama gue Oke okay. ini gue langsung buy spinnya Di, di apa Di BIS, Di biaya lagi Di modal 966 ribu ya Oke okay, ini gue langsung all in nih guys Ingat, Langsung all in nih. Penasaran nih, hari ini bisa menang berapa, gua ya? Oke, okay, dikasih petir kali empat dan kali duanya, Oke, okay, kuning mantap, jam pasir dong. Oke, okay, di speed jam oke, okay. kita kumpulin aja perkaliannya ya. Oke, okay, eh. Uh... Thank you buat kalian yang sudah klik video ini. Jangan lupa juga dibantu uh, like nya, share sebanyak banyaknya, subscribe dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya agar wajib oh, dikasih nice, di sini. Maaf dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi baru dari detektif ya. Karena detektif akan selalu olah-olah TKP bersama kalian guys. Jadi nyalain tombol loncengnya biar tidak ketinggalan informasi ya dari dari detektif ya oke di sini sudah peng penggalinya masih kali 8 ya sisa spin masih 4 di skip kali dua kali tiganya di skip lagi di skip lagi konek kali ini oke mantap konek kalau bi bisa skecer ya skater ya ini spinnya sudah nol wajir cawannya pecah cincinnya pecah petirnya wah ada konek batu merahnya pecah lagi gila gila Oke, ini udah, wah oh ini ini sensasional ini. Apa gue bilang kan sensasional kita di sini ya. Oke, mantap-mantap tadi kita buy spin itu di 900 sekian ya. Kita menang 1.3 juta. Oke, ini gua masih panas ya. Gua masih panas gua mau naikin bettingan ya. langsung buy spin lagi guys ya. Buy spin lah ya. seperti gua bilang di awal, gua mau buy spin buy spin aja di sini ya. Oke. Jadi gali-gali di dalam aja kita nih, oke okay, masih, oke okay, petir petir, wah nggak dijatuhin dong petirnya, oke okay, kuning, kuning, di skip oke okay, kali ini di... oke okay, kali ini konek ya, oke okay. gelasnya pecah, batu hijaunya pecah. Oke, okay, pakai kali masih kecil, guys. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Oke, okay, masih belum, masih belum ini ya. Gua kau tapi gua ini khawatir, guys. Ya, sebenarnya gue khawatir kalau bayi-bayi ini tuh nggak punya Kita ya. Tapi gue percaya nih, gue percaya nih situs retro 77 ini yang paling the best nih ya. Oke disini kasih nice, 233.000 ribu, tapi masih belum balik modal ya. Tadi kita buy spin itu di 1 juta 200 sekian ya kalau nggak salah ya, gue lupa. Oke total penggali sudah kali 16, si spin masih 4. Wanjir, oke kali ini connect. Apakah kali ini... Apakah hari ini uh, akhir dari retro 777 ya wajir wajir dikasih sensasional ya sensasional kita di sini 800.000 Oke okay, sudah balik modal sepertinya kita ini Oke okay, ya Oke okay, jadi di sini kita memenangnya 1,2 masih masih oke okay, gue buy spin lagi nah, masih ini ya belum belum belum kurang banyak belum lebih banyak juga nih langsung go buy lagi aja ini aku ya. gue mau, mau buy buy spin aja ya oke okay. birunya dikasih connect kali 3 masih kecil Okay, kuningnya pecah, tapi ini kok bener-beneran khawatir, loh guys. Ya, gua ini agak-agak agak gimana gitu ya. Nah, gua dari tadi tuh baik terus baik terus nih. Kalau duduk semua, wah selesai, gua nih. Tapi optimis, optimis. kita itu harus optimis ya. Oke, okay, kali lapannya jatuh. Oke, total penggali sudah 22 kali ya. Apakah ini masih konek terus kayak cincinnya dikasih dong. Mantep Kali 25 Anjir kaget gua kampret. Gua anjir wanjir. langsung saja ini 1,5 juta. Langsung ngasih pasional kita di sini gila gila. Wah. Wah anjir anjir anjir. Penggalis sudah 47 kali, guys. Gelasnya pecah lagi. Petirnya dong. What skip Wah anjir anjir. Gua kaget benar sekali dikasih kali 25 tadi. Oke, okay, kali ini korek lagi guys. Ini Wah anjir anjir ini banyak pecah nih Pecah lagi. Oke, okay, ini besar nih. Anjir, gua bilang apa kan? Sensasional lagi kita 1,1 ribu Wah, gua jadi lemes tadi udah udah parnoan ini tiba-tiba wah. Wah, dikasih 7 langsung dari kakeknya ini. Wah, gila gila gila. Langsung 3 juta gini langsung tiga jutanya okay Oke eh uh, gua nggak baik Spin dulu ini gua mau coba di kayaknya gue coba di, cocok di luar aja kali ya sebagai spin terakhir juga nih kayaknya ini ya Oke okay, di Spin Turbo 10 kali aja ingat gua sering bilang ke kalian kalau sudah profit langsung tarik dana guys supaya nggak disedot lagi ya kalau sudah tarik dana kalau perlu itu ganti akun. Kenapa? Supaya akun kalian tidak terdeteksi kemenangannya guys ya. Jadi kalau sudah menang itu uh, sebisa mungkin langsung lakukan tarik dana gitu. Jadi uh, dana kalian aman, kalian sudah profit. Wah, cik, ini kelas sekecil. Sketcher satu lagi. Sketcher dong satu lagi. Ayo ayo sketcher satu lagi. Gila ya, sudah profit banget gua mau langsung tarik dana ini guys ya. Thank you buat kalian yang sudah nonton. Sampai jumpa di TKP selanjutnya. Arios.